Ini kejutan juga untuk warga konoha persahabat ya Dari judulnya aja sudah bikin bahagia Alhamdulillah Rezeki Abang El project lancar buat bikin rumah Wah, wow, spesial nih persahabat ya Alhamdulillah Rezeki Abang Fatih project lancar persahabat dari Leslar Buat bikin rumah nih Spesial banget nih persahabat ya. Kejutan Idola kesayangan kita Ingin membuat dan membangun sebuah rumah impian persahabatan ya, ini pastinya luar biasa Untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan sehat terus Dan apapun yang dilakukan, proyek apapun itu Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan Amin Dan untuk semuanya yang belum mampir, yang belum nonton, dan yang belum menyaksikan vlog terbaru Leslar Entertainment Langsung aja ke channel Youtube Leslar Entertainment Karena vitamin bahagia sudah disuguhkan Lewat vlog terbaru Dan Alhamdulillah yang ya Untuk subscriber Lensan Entertainment juga Naik terus Alhamdulillah kita selalu bersyukur Dan tentunya bangga banget ya Dengan dukungan yang luar biasa Dari orang-orang baik Kemudian disimak juga persahabat ya, Ini vitamin yang sangat bikin kita bahagia Melihat video Abang El Aduh Masya Allah banget Lagi makan tuh aduh Ini mah kebahagiaan Untuk warga kunoha apalagi salfok dengan kakinya abang Fatih yang masuk piring, aduh, masya Allah banget ya ini malujuh banget. Abang Fatih emang selalu bisa bikin kita bahagia. Moment ini pun diunggah kembali ya oleh akun si Johnny Barbar. Tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Alifa Shiva Shiva Alifa mengatakan. Masya Allah, kaki masuk piring bang, katanya tuh, aduh, <gifat> bikin soft banget dengan kakinya abang L ya Kita lihat juga komentar selanjutnya Dari akun Instagram, Raif.9071, abang ngemil sambil nonton apa sih? Katanya tuh, Masya Allah banget ya, semua gemes Semua pastinya bahagia banget nih melihat videonya abang L, Masya Allah dan kita lihat juga persahabatnya di Portrait Unggahar Leslar si komik di pribadinya Ada sebuah tangan yang sangat lucu nih persahabatnya Wow, dan nah, ada sebuah kalimat sehat-sehat ya at Lesti Kejora, nama Lesti di tag Masya Allah, tentunya kita selalu mendoakan untuk Abang Fatih Mudah-mudahan, tentunya Abang El Selalu diberikan kesehatan, amin Kita lihat juga bersahabat ke kabar berikutnya Di unggahan terbarunya Bang Adi Kai Malam hari ini Seperti biasa rutinitas di malam Jumat Toba Boys Ini jadwalnya main sepak bola Bersahabatnya Bang Adi Kai Sudah berada di lapangan Lagi main sepak bola bareng Toba Boys Dan apa mungkin Ada Papa Bilar malam hari ini Tetap kita pantau Tetap kita selalu Menunggu cidukan-cidukan vitamin yang sangat membahagiakan langsung dari idola kesayangan kita. Dan pastinya masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik dari Leslie dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipa TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik serta kabar bahagia seputar Leslar tentunya.